Sedari kecil, kita telah bersahabat bahkan hingga sama-sama kuliah dan berjuang meraih kesuksesan di ibu kota. Terima kasih, engkau telah turut berjasa menghantarkanku hingga seperti sekarang. Candaan kita mungkin menurut orang lain kasar Tapi bagi kita ini keakrapan Candaan kita mungkin menurut orang lain lucu Tapi bagi kita ini keseruan Candaan kita mungkin menurut orang lain aneh Tapi bagi kita keseruan Dan candaan kita mungkin bagi orang lain menyakitkan Tapi bagi kita tiada ketersinggungan Kita sering berpoyok-poyokan Seperti kanak-kanak Namun sejatinya tidak ada marah dan dendam dulu bersahabat tapi kini beda banyak hal ada sekat ada jurang ada banyak perbedaan sekarang ini di saat engkau telah pergi untuk selamanya baru menyesal dan menyesal Seharusnya saya hadir sebelum engkau jatuh dalam ketidakberdayaan Maafkan bila selama ini saya belum bisa memberikan sesuatu yang Engkau sejatinya butuhkan Selamat jalan sahabat masa kecilku enok Semoga engkau tenang di sisinya, dihapuskan dosa-dosanya, dan diterima segala amal kebaikannya. Amin. Ya Robbal Alamin. Inna nyuwun panjang umur ya Allah Panjang umur yang barokah ya Allah Amin Ya Robbal hmm, Alamin Kok kebogor lagi eh, Yang kebogor udah ada